Nah di sini ya, jadi sudah saya sediakan tiga jenis font untuk bahan editing poster kita kali ini teman-teman. Dan untuk menambahkan atau import pada aplikasi Peace Lab nya, tinggal kalian ceklis aja di ujung ini. Jika sudah, tinggal kalian pilih Add Selection di bawah ini. Oke, kita pilih font yang pertama ini ya. Selanjutnya kita duplikat lagi layer teksnya dan kita tambahkan tulisan. Oke seperti ini, kemudian kita setting untuk tata letak dari tulisan ini, nah jadi agar lebih mudah dalam mengaturnya kalian perbesar aja objek ini dengan cara kalian pilih ikon yang mirip kaca pembesar di atas ini, kemudian tinggal kalian perbesar, jika sudah kita klik lagi ikon plus ini, oke selanjutnya tinggal kalian setting aja dan sesuaikan ya.